Real Madrid ingin bentuk trisula berhasil sebagai lini serang masa depan. Real Madrid terus mengejar tanda tangan Endrick dari Palmeiras. Endrick saat ini dianggap sebagai salah satu pemain muda berbakat. Meski baru berusia 16 tahun, wonderkid Brazil itu telah menjalani profesionalnya. Dilansir Tribun Gorontalo.com dari Fabrizio Romano, belum ada keputusan pihak Endrick dalam hal ini. Ayahnya, Douglas Ramos, mengenai transfer Real Madrid atau klub lainnya. Kami belum memiliki preferensi tentang klub masa depan. Kami akan memutuskan ini dalam beberapa bulan ke depan. Klub tentu akan membayar apa yang diinginkan Tomei Ras dan akan menunjukkan kepada kami proyek terbaik untuk Hendrik. Jelas Douglas kepada Fabrizio Romano Sabtu 5 November 2022. Klausul rilis Hendrik diketahui senilai 60 juta euro iring usia, Endrick baru berusia 16 tahun, dia belum bisa bergabung dengan klub Eropa sekarang, tetapi mereka dapat mengamankan tanda tangannya. Kemudian dia pindah ke klub barunya pada tahun 2024 ketika berusia 18 tahun. Real Madrid dilaporkan berambisi membentuk Trisula berhasil terdiri dari Endrick, Vinicius, dan Rodrigo di tahun 2024 menurut Thomas Gonzalez Martin. Karim Benzema disinyalir tak akan lama akan gantung sepatu menyusul keinginan sang pemain usai memenangkan Ballon d'Or pertamanya. Selain itu, Los Blancos juga menargetkan penyerang Manchester City pada 2024 ketika klausul pelepasannya senilai 180 juta euro dapat diaktifkan. Pemain internasional Norwegia dilaporkan telah diidentifikasi sebagai pengganti jangka panjang yang ideal untuk Karim Benzema. Gara-gara Real Madrid, keyakinan Jude Bellingham ke Liverpool jadi goyah. Bintang Borussia Dortmund atau Bundesliga, Jude Bellingham diklaim dibuat galau dengan transfernya menuju ke Liverpool akibat hadirnya Real Madrid. Nama Jude Bellingham menjadi topik pembicaraan panas beberapa pekan terakhir karena Borussia Dortmund secara resmi bakal menerima tawaran untuk sang pemain pada bursa transfer mendatang. Jude Bellingham sudah mengoleksi 9 gol dan 2 asis dalam 21 penampilannya di semua kompetisi bersama Borussia Dortmund pada musim ini. Berkecatatan tersebut, Borussia Dortmund selaku klub yang memiliki kontrak dengan pemain mematok harga sekitar 150 juta euro atau setara 2,3 triliun rupiah untuk bisa dibeli klub-klub yang berminat dengan jasa pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Dua klub yang paling berminat mengamankan jasa Jude Bellingham datang dari dua klub raksasa Eropa yakni Liverpool dan Real Madrid. Kedua klub tersebut benar-benar sedang membutuhkan seorang gelandang anyar karena lini tengah mereka sedang kacau. Tapi menurut klaim seorang agen pemain bola, Hayden Deutsch Jude Bellingham pasti mulai dibuat ragu untuk datang ke Liverpool karena klub sebesar Real Madrid juga ikut turun untuk mendapatkan jasanya. Bukan lagi rahasia kalau Jude Bellingham sangat diinginkan oleh Liverpool, tetapi meski dia sudah membayangkan kepindahannya untuk beberapa saat, dia memiliki keraguan sekarang dan itu disebabkan oleh Real Madrid, ucap Haydn Dodge. Jude Bellingham sendiri bergabung dengan Borussia Dortmund di tahun 2020 dari Birmingham City dengan harga 22,75 juta poundsterling atau setara 434 miliar rupiah dan dia dengan cepat menjadi salah satu remaja paling diminati di Eropa. Dia telah membuat 111 penampilan dan telah sukses mencetak 19 dan menciptakan 20 assist Gelandang asal Inggris itu juga telah menjadi kapten termuda dalam sejarah Dortmund ketika pemain menghadapi FC Köln pada 1 Oktober. Misi Samba Rafael Leao dari AC Milan, Real Madrid Bisa Korbankan Selebraksasa Liga Spanyol, Real Madrid dikabarkan segera mendatangkan Rafael Leao dari AC Milan. Dilansir dari laman media Spanyol, pemain AC Milan Rafael Leao dikabarkan masuk dalam radar Real Madrid untuk bursa transfer musim panas 2023 mendatang. Hal ini muncul usai negosiasi transfer Rafael Leao yang belum merampung, sehingga klub lain disebut mulai menaruh perhatian. Real Madrid adalah salah satu klub tersebut yang tengah mencari penyerang baru sebagai suksesor Karim Benzema. Rafael Leo sendiri datang ke AC Milan dari klub Liga Gazancis Lille pada Agustus 2019 dan pemain 23 tahun tersebut tampil bagus sepanjang musim 2020-2021 lalu. Aksi pemain timnas Portugal ini mampu membawa AC Milan menjadi juara Liga Italia pada musim tersebut dan mencetak gelar pemain terbaik. Dengan Rafael Leo tampil di skuad Rossoneri, maka Real Madrid bisa mendatangkan pelapis sang pemain muda Brasil Vinicius Junior. Namun demikian ada beberapa pemain yang bisa saja tersingkir dari Los Blancos untuk memberikan tempat bagi Rafael Leo. Pasalnya, skuad Real Madrid kini dipenuhi dengan pemain yang tak berguna sehingga harus diperbaiki demi mendapatkan gelar juara Liga Spanyol. Presiden Real Madrid ingin maksimalkan potensi sepak bola di seluruh dunia. Mengapa? Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengklaim jika dirinya ingin memaksimalkan potensi yang bisa direngkuh oleh sepak bola sebagai salah satu olahraga terpopuler. Nama Perez tersebut dalam nominasi 2022 Golden by President of the Year. Penghargaan yang dibuat oleh koran asal Italia Tuttosport sport kepada sosok memberi jasa dan memiliki andil besar bagi kemajuan klubnya. Perez pun memberikan pernyataan menarik terkait posisinya saat ini sebagai salah satu sosok yang paling berpengaruh di klub sempat membagikan pandangannya kepada Toto squad baru-baru ini. Lebih dari 20 tahun dan banyak generasi bermunculan, semua yang ada di dunia sepak bola sudah berubah. Sepak bola harus beradaptasi dengan hal tersebut. Sebagai salah satu olahraga terbesar, kami tak bisa membuat olahraga lain mengambil posisi duduk dan berbuat lebih baik di urutan kami, ucap Perez. Saya bekerja untuk waktu yang tengah saya jalani, kami harus berpikir bagaimana cara memberikan generasi muda dari apa yang mereka harapkan dari kami. Kami bekerja untuk tujuan tersebut dan saya siap bertarung untuk hal itu dan membuat sepak bola menjadi yang terbaik di berbagai belahan dunia. Tambahnya.